Gua ...gonggungan syaitan dah, Oh itu tadi ni. Oh syaitan sekak sungguh sungguh. Sekak, sekak, sekak. Dia tak kena sungguh. Tak ada Namun satu. Kalau syaitan becik. Kalau syaitan malu. Orang Islam. Pakai dengar Quran. Pakai takut sekali. Tapi Alhamdulillah. Atulah hejjah. Faizah korakta Al-Quran. Faiz ta'infu billahi minal syaitanir rajim. Bila mahu nak baca Quran. dengan dengar Quran. Mu'cat. Mu'cat. Aku Minta pelindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Tak risau yang terhajar. Semua baca eh buku tu, buku ini. Tak ada hajar sahabat. Bawa sini, pak buku Al-Quran ini. Kena minta pelindung dengan Allah daripada syaitan. Dia tahu saya tak. Allah dia tahu. Kata saya tak wala manu. Kita baca buku lainnya, saya wala manu. Kalau kita baca buku tu, saya tak wala manu. Maka bila kita baca kena Al-Quran ini, saya tak wala manu. Sebab itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مذلله على الله توكلنا ربنا اختح بيننا وبين قومنا بالحق الفاتحين اللهم فإنهم لا يعلمون ربنا لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان Walah taj'al fi kulubina gillan lil'lazina amanu Rabbana innaka raufur rahim Alhamdulillah malam ini kita boleh Sekali lagi beripun di rumah Allah Dalam arti-kata kita pakat Ia ikhtikaf Ia Dan kita nak menghidupkan satu sunnah yaitu majlis tadarus al-Quran di masjid dan insya-Allah kita akan tahia akan boleh ambil pengajaran daripada beberapa ayat al-Quran al karim insya-Allah kita menjadi umat al Quran orang yang beriman dengan al-Quran dan beramal dengan al-Quran insya-Allah malam ni insya-Allah surah al-Baqarah ayat 11 kubur pada dulu Al-Baqarah ayat 11 <coughs> Al-Baqarah ayat 11 Amin. وإذا قيل "لا تفسدوا في الأرض"، قالوا: نحن مصلحون"، صدقون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أناؤمن كما آمن Subah, biarlah yang لقل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في دغيانهم يعمه الذين اشتروا الضلالات بالهداف أولائك الذين اشتروا الضلالات فَمَا رَبِعَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا كَانُوا Alhamdulillah. daripada surah Al-Baqarah, sebelah Sapaq Niblas. InsyaAllah malam ini kita nak hidup. Nak berhabis masa Pada hari kita Nak hidup bersama dengan Ini ayat daripada surah Al-Baqarah Ayat sebelah dengan ayat nebelah Alhamdulillah Kita boleh baca Sekarang nak dah kita boleh baca quran Pahala Tuhawi Satu huruf, sepuluh pahala Wa'idha, wa satu huruf I, alif, satu huruf Zah, satu huruf Alif, satu huruf Wa, alaih, za, alaih, wa'idhah. 40, 40 pahala. Wa'idhah, 40 pahala. Khila, koh, 10. ya 10. Lam, 10. Yang tujuh, 70 pahala. Allah, patak seronok ke mana kita boleh duduk dengan keraat -kera ni? Hmm. Itu belum lagi ke, masalah jiwa kita. Jiwa kita kalau baca keraat, -kera, jiwa kita duduk serabut, duduk keria. Jiwa nak kau kok, jiwa nak berdeki kok. Kalau kita baca Al-Quran, sembuh penyakit tu. Tidak apa? Al-Quran merupakan syifat na'wah. nawah penyembuh. Itu hmm, dia Al-Quran. Alhamdulillah. Patu mana lagi pahala kita beretika. Mana lagi pahala kita duduk bertadarus Al-Quran ke dalam masjid. Oh banyak pahala. Alhamdulillah Allah pilih kita. Ya. Kalau Allah tak pilih, saya mahukan juga kita. Tak letak izin. Tak boleh marah ni Allah izinkan dah ni. Lepas tu dia boleh. Gombong orang syaitan dah. Oh itu tadi ni. Oh syaitan sekak semua sungguh. Sekak sekak sekak. Dia tak kena sungguh. Tak ada lah. Namun satu. Kalau syaitan bercik. Kalau syaitan marah. Orang Islam. Pakaduk dengan Kru'ah. Kalau dia takut sekali. Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. rajim Bila mahu nak baca Al-Quran ni dengan Al-Quran... ...mujad. Rajim. Minta pelindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. rejam. Tak risau yang dia hajar. Sebuah baca eh, buku tu, buku ni... ada hajar sahabat. Bawa sini, pak buku quran ni dia. Kena minta pelindung dengan Allah daripada syaitan. Dia tahu saya tanya, tak. Allah dia tahu. Kata, wala manu. Kata saya wala tahu. Kalau kita baca buku lain, dia wala tahu. Kalau kita baca buku tu, saya tak tahu tak tahu. Maka, buat kita baca kena Al-Quran ni, Seteh, maruk. Sebab tu lah. Kita, Alhamdulillah. Lidung. Penyemuk. Penyemuk pergi jauh tu. Dah. Taib. Ayat 11-18 ni, masih duduk berjara tentang orang munafik Dalam surah Al-Baqarah, mula-mula, Dia cerita berkena dengan sifat orang mutaqin. Orang yang bertakwa. Orang yang berjaya. Boleh patu tu, dia cerita berkena dengan orang kafe. Tak banyak ayat berkena dengan Lepas kita berkenai orang munafik. Orang-munafik dia panjang cerita dia. Lepas orang Yahudi panjang lagi. Orang Kristian. Haa. Orang-munafik panjang. Jadi kita kena ingat kata. botoh tu heroyat sifat orang mutakir dalam Kroen. Kita jangan jadi orang yang terputus dengan sifat-sifat tu. -sifat Haa. Itu ha, orang mutakir. Kita orang ni. Jangan. Apabila sebut kita al-mutakin, kita mutakin, maka kita kena ingat kata, Sipak ni tu herayat dalam Quran, nabi kita semua tu, pakat mari beramad, supun dengan tu. Jadi kita al-mutakin. Kemudian dia mari sipak ke kafir. Sipak ke kafir sekir, sekiranya, sekiranya, sekiranya, sekiranya. Sekir. Iaitu Allah marah. Mari sipak ke al-munafik sekiranya, sekiranya, sekiranya. Sekir, sekir. Allah marah dan Allah kecil. Sebab kenapa Allah benci pada orang kafir? Sebab kenapa Allah benci marah pada orang munafik? Sebab perangai perbuatan perbuat Allah pun dia benci kepada Abdullah Ibnu Ubay, benci pada perangai dan amalan dia tu. Bererti siapa saja yang beramal mengikut amalan orang kafir dan orang munafik kena marah juga walaupun kita muslim. Ah jadi kita ni khabar gitu kamu kita kata bo kita orang munafik ah kita sedap ada lepas dah kita orang munafik orang munafik, -munafik. ah jangan pakai kau tu dan jadi royak ya, si sifat orang munafik gini gini gini gini Allah Allah benci Allah marah maka siapa saja yang dia jadi dengan orang munafik perangai-perangai sana begitulah Allah marah kepada kita juga mm tengok Insyaallah surah al-Baqarah ayat 11. Kalau kita baca sat ni, kita tengok ayat mula-mula ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Orang munafik ini kerja dia buat kerusak di ke atas muka bumi, buat kekacau petai buat maksiat. Ah maka di sini dan apabila dikatakan kepada mereka. Kalau dikatakan kepada orang munafik, kata wala mana? La tusfidu fil ardh. Hei, mung janganlah lagi duk buat benda-benda kerusakkan, ke, benda-benda jahat di atas muka bumi ni. Aa, kalau dia kata lah dia, kalau dia lagi dia. Japo dia yang dimaksudkan apa al-fasad? buat kejahatan ke, di atas muka bumi, buat kerusakkan ke, di atas muka bumi di sini. Selenge ulama kata iaitu kufur dan amalan maksiat. Bererti kalau alfasad kebinasa kebohong ke kerusakan ke, ke ke sini dengan mana kufur dan amalan maksiat bererti la tusfidu dan janganlah kamu kufur dan janganlah kamu melakukan amalan maksiat di atas muka bumi ini ah gitu tapi daripada Ar-Rabiah wa idza lahum la tuksidu fil ardh ya kata belah robek adalah makna makna dia la ta'su fil ardh maknanya jangan kamu membuat kerosakan di atas muka bumi ni sini maknanya janganlah kamu menderhakai kepada Allah di atas muka bumi ini janganlah kamu buat maksiat di atas muka bumi ni ha ah, itu maksudnya maka di sini robek katanya, dah kerusoknya ke fasad kerusoknya ke di sini ialah maksiat kepada Allah Subhanahu Wata'ala. melakukan maksiat kepada Allah di atas muka bumi ini adalah satu penderhakaan, eh, satu maksiat, satu buat kerusoknya ke di atas muka bumi. Wah maksiat di atas muka bumi ini adalah dia buat kerusokkan dan bencana di atas muka bumi. Eh siapa-siapa yang awak muaksiat datang atas muka bumi ni, bukti dia buat kerusok di dia muka bumi. Dia minum arak, dia buat kerosakan di atas muka bumi. Dia mencuri, dia buat kerusok ke di dia muka bumi. Ke di bumi. Tu mengikut kata Ar-Rabi'. Ah sebab itu, la tubsidu, janganlah kamu buat kerusok ke di dia muka bumi. Janganlah kamu buat maksiat di atas muka bumi. Janganlah kamu jadi kufur di atas muka bumi ni. Ayat ni turun kepada orang munafik semasa Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Ah dalam tafsir At-Tabari dia kata, oh ni ayat turun kepada orang munafik masa Rasulullah. Kenapa no. kita faham dah. Sebab apa? Tabari kata walaupun ayat ini diturunkan kepada orang munafik semasa Nabi dulu, tapi makna dia tu, makna dia ...menunjukkan bahawa setiap sifat yang supuh dengan orang munafik dari ayat ini... ...maka benda ini tak boleh. Siapa ke hari terima? nampak? Dapat perangai satu lagi. Dah satu lagi, kita Jadi perangai-perangai munafik jahat balatu, balatu, balatu... Walaupun Allah turunkan kepada orang munafik semasa Rasulullah di Al-Madinatul Munawwarah. Tapi makna, makna dia ni terpakai siapa yang ke harus kemat. Hmm. Siapa yang buat amal yang masalah ini, Maka itulah amal munafik. munafiq. Perangai apa yang Allah marah suka dengan malah kerana orang munafiq tu. Nah, jadi kita noknya toksik kepada perangai orang munafik Sebab itulah kita mai kenal. Malah nah, mana sifat orang munafik. Kalau innama nahnu muslimun dia jawablah mana. Kalau hey, dia kata, eh, mu jangan buat kerusokkanlah di tamukah bumi, mu jangan di doa lah maksiat tamukah bumi, mu janganlah kufur tamukah bumi. Kalau innama nahnu muslimun ada. Aku bukan buat kerusokkan di tamukah bumi, aku buat kerbaikkan. Haa, dia sedap juga. Aku buat kerbaikkan. Ibn Abbas dia kata, Aku buat kebaikan seding. sini. Ibu kata, Nak ni Mereka cakap, Kami, kerja kami ni, Nua islah di antara dua gulung yang dok balah. Siapa gulung ni yang duk balah? Di Al-Madinah al itu munawarah. Iaitu orang mu'min dan ahli kitab. Uh, orang mu'min yang dipimpin oleh Rasulullah. Ahli kitab itu orang-orang Yahudi. Okay? Duk tegak. Di antara orang mu'min dengan orang Yahudi. Di di Al-Madinah itu munawarah. Tak kira apa? Padahal Rasulullah bukan mari nak balas dengan orang bukan Islam. Apabila Rasulullah mari bentuk satu kerajaan di Al-Madin datang menawar. Orang Islam ramai. Tumbuhnya orang munafik. Buat apa boleh orang munafik tumbuh? Kan orang munafik ni. Kalau tempat Islam tak Dia tak mari munafik. Orang munafik ni nak menusuk lah. Apabila negara ni kuat Islam. Rasulullah sendiri pemimpin. Ah bimbi takut. Orang Islam buat katu katu pada kita. A takutnya bunuh kita, a takutnya gapa harta kita, macam macam takut. Naga ya. di sini yang bahawa kalau juga ni, ah tu tu yang munafik. Lepas tu di Al Madinah terdapat orang Yahudi banyak, Yahudi bani Nadir, Yahudi bani Quraizah. Yahudi bani Khoi Nukoh tu antara nama-nama golongan Yahudi yang di Al Madinah terdapat Jadi apa bila Rasulullah SAW sedang maghrib ke Al Madinah atau munawwarah boleh betul satu kaje eh lama Arab pakai masuk Islam saya masuk jadi munafik. Lepas tu orang Yahudi pun ada di situ. Sebab dia Rasulullah ikat perjanjian dengan orang Yahudi. Ah wat santipah. Wat santipah dengan orang Yahudi. Wat sudah cara betul. Janji-janji kita pakai jaga Madinah. kita di Madinah kan Madinah ni ah bumi kita bersama. kita pakai jagalah jangan wek orang mai buat gau-gau apa lah guh dalam bumi Madinah. Banyaklah perjanjian tulis-tulis. ...tapi orang Yahudi ni ada perangkat tabdu pun. Nak jatuh Nabi juga dia pun. Nak jatuh Nabi Yaakob. Bukan biasa. Kan? Aa, jadi... ...orang Yahudi tak perlu. Dia akan roh objang ni siap-siap. Kata nak jaga Madinah. Apabila orang musyrikin mari... ...nak seriak orang Islam di al Madinah atau Al-Munawarah... ...ya pakat boleh. Orang Yahudi dekat orang musyrikin dah nak kacau Islam. Padahal yo buat sanjid satipak dah. Nah, tak jur, nak tak juruklah. Bu tak jur dia tu. Dia tawai selesai ha dengar orang orang, orang orang Yahudi. Maka di situlah orang munafik kata, "Hei, bukan aku nak jahat di atas dunia ni, bukan aku, aku tujuan, nak kahar. Aku tuju nak Islam nak baik di hadapan orang sedang ahli kitab." Ha, ah, dia sebut dak lepah dia. Hmm, orang itu bukan nak jahat di atas dunia ni. Mungkin ada kagut ada dunia ni. Mungkin ada orang rusak lancar bumi ni. Ada. Aku bukan ada orang jahat. Aku nak baik di atas orang Islam. Di atas orang Yahudi. Hmm. Kedik dia. jadi nak bau ke yeah. Jadi berkata Mujahid. Berkata Mujahid. Apa maksud nahnu Musrihu? Mujahid kata apabila Orang munafik dia ada orang di atas muka bumi. Lepas tu, kalau dikata kepada dia, Lata fa'alukah, Dia kata, Bujawab gini, Bujawab gini, Bujawab gini. So, itu buat, Oh, tak boleh lah tu. Orang munafik jawab tu, Kami duduk di atas hidayat. Kami duduk di atas pertunjukan Allah. Dan kami nak baik, -ki, Nak baik, Orang di atas orang mu'min, Orang kitab, Orang Yahudi. Oh, sedap dia, Mereka dia pun tak? ni banyak orang munafik ni. Dia buat jahat setara tu, Bawa kata, Jari wak Ada penbuat jahat baik-baik. Ni perangak dia menafik. Dia tak ribu tak yang rap di atas kesalahan dia. Nah, gerak-gerak dah salah. Kalau bertandu pada al-Quran, dia berpandu pada sunnah Nabi SAW, alaihi wasallam, salah dia. Tapi dia buat baik situ. Nah, innallahu al-huda. Kami di atas hudan Allah Subhanahu wa Jadi di sini diminta pada puak kita semua janganlah mengaku kepada kita orang okay, baik. Kalau benda tu bercanggah dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tak ada hari nak duduk. Dia <tuh> mengaku sebanyak mana pun kata aku duduk tak, tak, tak, tak jalan ke mereka. Aku di atas hudan. Kalau lah Al-Quran eh, lain, dia duduk lain. Sunnah Nabi duduk lain, dia duduk lain. Tak ada jalan. <tuh> <tuh> Semua orang menafik dah mengaku ni. Mengaku boleh tapi Allah tak terima lah. Kenapa? Allah tak terima tapi dia turut dia. Apabila turut Nabi dia. Uh, kalau siapa nak bercanggah dengan nabi dia, nak ganggu dengan Allah, dengan Al-Quran, tak ada hari Tuhan nak terima walaupun dia, dia mengaku kata na'nu 'alal huda. Maka Allah ceritakan orang-orang okay, okay, munafik ni diceritakanlah ala innahumul mufsidu walakin la yash'urun. Ning kata-kata daripada Allah Subhanahu wa taala nak munafikan Nak menafikan kebaikan orang munafik ni. Hanya ada da'wah tadi. Hanya ada da'wah tu aku orang baik, aku nak baik orang. Aku duduk di dalam hudan, di dalam perhujud Allah SWT. Maka Allah nak petisik. Kata bukan. Ala innahum humul mufsidun. Walakilla yasyurun. Ketahwilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang yang sebenar-benar membuat kerusakan di atas muka bumi. Ha, ah, terakhirnya sendiri ada. Allah munafiqah, wak <tusuk> kerusakkan, atam ko bohmi, walakin lah ya syurun. Tetapi, dia tak sedar, kata dia wak kerusakkan itu. Dia tak sedar, kata dia wak benar jahat. Dia tak sedar, kata dia wak benar karuk. Dia tak sedar, kata dia wak benar tohya lahir. Dia tak sedar, kata dia wak benar yang bertanggah dengan sunnah Nabi Alaihi Wasallam, Tapi, dia sedar situ. Dia kata, dia kenal situ. ah maka saya kata, ni lah, wak kerusakkan itu. Tapi, dia tak sedar. Hmmmm. banyak lagi di sini gapo di sini kata apabila disuruh mereka itu telah dari tafsir daripada siapa bari apabila disuruh orang munafik supaya taat kepada Allah akan apa yang Allah suruh mereka buat dan taat kepada Allah dengan meninggal apa yang dilarang oleh Allah dari mengerjakan maksiat mereka menjawab kata belah mana Innama nahnu muslihun la kami nak buat baik dah. Kami bukan buat kerosakan. Ke? Kami berada di atas rusydin wa hudan. Hmm. Kami mungkin ada susah. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan menafikan me, mendustakan orang oh, munafik ni ah, kata tak kena dia kata tu. Bokek mereka itu humum mufsidun. Mereka itu orang yang buat kerusakan di atas muka bumi dan orang yang menyalahi dengan perintah Allah dan orang yang melanggar, melampaui batas dan orang yang mengjejakan maksiat dan orang yang meninggalkan fardu-fardu yang diperintahkan oleh Allah. Dalam keadaan mereka tak sedar kata dia depa hendak merosakkan. Okay. Hmm, itulah dia penganggap ke munafik. Uh, sebab apa dia tak sedar? Kata dia ada wajaha. Sebab kenapa dia tak sedar kata dia, dia buat maksiat? Ya? Sebab kenapa dia tak sedar kata dia, dia buat kursok kereta muka bumi? Sebab, Pengukur tak ada. nama rakyat kata dia ni tak kena, tak ada. Dia guna otak sahaja. So. Haa, dia guna otak. Selama mana manusia dia guna, guna otak. Selama itulah, dia rasa kena dia, dan rasa tak kena hak ke lah. Mana manusia semua. Manusia hok Tak berpandu, tak berpegang Dengan Al-Quran dan berpegang dengan Al-Hadis Tak kira orang Orang kafir, tak kira orang munafik Tak kira orang, -orang agama saja, Dia tidak berpegang kepada Kitab Allah Al-Quran karim, Dia tidak berpegang kepada Sunnah Nabi SAW Sebab itulah Dia guna otak dia Maka hok dia tu saja kena Orang lain tak kena belakang Bagi tanya orang Hindu Ajak agama muhot mana kenoh sekali. Hak Hindu kena halah, orang lain tak kenal Kalau kita tanya orang okay, Sikh, "Mana ajari agama muhot kenoh sampai dunia ni?" Dia rasa, "Halah, orang tak kenal Kalau kita kata, "Mu ata kenoh hak mu tu." Gapo kenoh, mano dah disuport dia merap, siapa dia tak kenoh mu ata. Dia naik lain. Dan kata, "Halah tak kenoh melako Apa sebab? Hipun gapo, ada gapo alas dia gapo? Naik lain macam apa? Jangan kotak ya ya. Ah sebetulnya selama-mana manusia degun otak dalam menentukan sesuatu, selama itulah dia berkata hak dia kena, orang tak kena. Tapi apabila manusia pergi berpegang di al-Quran, di berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Hak mari pada Allah, hak mari pada Nabi ni lah kena, orang lain tak kena." Laka. Bukan mari dia, tapi pada Nabi. Hak Allah Subhanahu wa taala betul, dan hak Nabi betul. Ha, sebab itulah orang okay, Islam sekalipun Kalau dia tidak berpegang kepada Al-Quran Tidak berpegang kepada sunnah Nabi Tidak berpandu kepada Al-Quran Dan tidak berpandu kepada Nabi Balas tu lah Dia berasa kata Oh, ho, tu mulut Ih, orang ni Rabuk ni orang Amerika Mulut Ih, orang ni mari daripada uh, Mari daripada uh, Soviet Oh, comel orang ni Kalau ni mari daripada Amerika Oh, comel Dia jadi balas tu comel Comel-comel Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Orang yang bercakap dah. Berkena dengan Islam gitu Orang lain. Macam-macam orang tu. Terkecatlah hal lain lah. Sepertinya. Nah, itulah dia nak no, ya, bercakap. Perangat orang munafik ni. Dengan sebab ia tidak berpandu kepada kebenaran yang sebenar. Tidak berpandu kepada Al-Quran. Dah ada Al Nabi SAW. Dia dah buat benda jahat cerak. Dah. Dia dah buat benda kaya marah cerak. Dah. Dia pasal dia kena lagi. Pasal maulak lagi. Hmm. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas ni perangai munafik apabila dikatakan kepada mereka hendaklah kamu beriman sebagaimana manusia beriman siapa manusia di sini uh, di sini sisi pendapat dah uh, ah iaitu tapi sisi pendapat pun manusia saja uh, jadi hendaknya amana an-nas orang oh, uh, kamu su bahasa kaum beriman supur dengan manusia beriman manusia di sini ialah setengah daripada manusia uh, kalau orang mengaji nahwu apa yang alif lam annasu nasun mai alif lam di sini menunjukkan kata sebahagian daripada manusia siapa sebahagian daripada manusia Ialah manusia yang beriman kepada Allah Manusia yang beriman kepada Apa yang Rasulullah SAW Iaitu manusia yang membenarkan Allah Membenarkan Nabi Muhammad SAW Dan membenarkan Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Al-Quran dan Sunnah dia Dan manusia yang beriman di hari akhirat Maka itulah manusia yang beriman nah, Di sini Apabila dikatakan kepada orang munafik, Hei Mubi'imeh lawi supur dengan sahabat Rasulullah yang berimeh tu. Itu kama'amana nas. Kalau anu'minu kama'amana sufahat. Dia jawab dalam anak. Dia menafik. Patut ke aku nak berimeh dengan fok-fok bodoh tu berimeh tu? Oh, dia pandai rendah. Patut ke sohabat Rasulullah yang berimeh tu, dia kata fok bodoh. As-sufahat. Sufahat ini orang bodoh. Bodoh wala mana bodoh? Jahir. Maksud dari sufahak juga. Jahir. Tak tahu kau rebuk. Hak tu apa? Tahu. Hak ni apa? Tahu. Maka termasuk dalam safi ni. Ah, Maksud lagi tak ada tipu. Orang jahir. Abda'i furra'i. Pikir ilmu. Orang pikir ilmu ni masuk dalam safi juga, sufahak juga. Malam mana fikir ilmu. Dua tak apa? Dua boleh berapa? Koror-koror. Dua Apa dua Boleh tiga ada. Tiga ke Dua ke lima Haa ni Lemah pikiran Haa tu Maka Orang yang lemah pikiran ni Dikatakan syafir Dan orang yang ciddi Tapi Maklumat sikit Yang ada dari dia Komro sikit Komro sikit aja dia, ada Maklumat berkenaan Hormi pedoh Maklumat kata Hormi motorak Tak tahu Sikit je ada. Eh waktu dua tu mana orang manfaat pada kita. Tahu. Waktu bahaya dari kita. Eh tak tahu. Ah, tu maksudnya syafi. Maksudnya orang okay, bodoh juga. Ha. Sebab itulah. Allah subhanahu wa ta'ala menggelarkan syafi oleh budak. Budak syafir, maksudnya dari syafi tu. Nak waktu tak keti. Orang ni tak keti. Hmm. Maka di sinilah. Apabila diserukkan munafik kata hendaklah kamu berimei wisupon dengan sahabat-sahabat Rasulullah berimei. Gelak apa? Patut ke aku nak berimei proper roda tu? Ah, dia menghino kepada okey, selah. Dia boleh hina kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gapo la bodoh pasal kata ni lah. Aur jahil. Patut aku nak berimei sepengetahuan jahil tu. Ah, setengah ni katanya Asafi disini, ad-da'ifur ra'yi, lemah fikiran. Patut ke aku nak berimei super nak dengan lemah fikiran tu? Ah, Setengahnya safi maknanya ada sikit je maklumat berkena dengan manfaat dan mudarat. Apa aku nak berimainkan semua dengan betul? Oh, jadi pasal betul dia. Jadi, orang yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW. beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan berimainkan dengan hari kebangkitnya. Eh? Iaitu, puat sahabat Rasulullah SAW. Maka itulah orang yang benar-benar... ...dan dikasih, direduk oleh Allah Subhanahu SWT... ...maka orang munafik kata... ...eh tak patut pun nak pergi main... ...seperti motu, pot jahir, pot tipu tu. Pot bodoh tu. Tak boleh main sodor. Dia berasa kata dia betul, dia penuh. Yeah. Hmm. Maka di sini... ...lepas uh, tu, seolah lagi. Ibn Abbas, ia tafsir. Ibn Abbas kata... ...asufaha' As di sini ialah sahabat Rasulullah yang menyalahi dengan agama mereka agama yang agama, agama munafik jadi agama yang munafik ni pergengih dia saja kena siapa saja yang menyalahi dengan agama yang dia bawa maka itulah al-boda maka itulah dia sufah maka itulah dia orang syafi hmm, kita dalam mana kalau kita buat kebenarian kita buat kebenarian yang datang daripada Al-Quran kita bawa kebenaran yang datang pada sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita berdebat dengan orang yang tak bejopok kebenaran melalui al-Quran kita kejopok dengan orang yang tak bejopok kebenaran melalui apa ni sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita jangan kata dia bodoh kita kat dia jangan kata dia bodoh ah kita kena kata dia tak bejopok lagi ni kebenaran Haa Botol Tengah ha, tak apa pun Haa macam ni Dia buat lagi dengan kebenaran Haa Kerana Kita pun tak berjapak lagi Dekat kebenaran Mula-mula tu, -mula Tak tak sorry Habuk Kau telat mata pang te kebenaran Halu tu nah, Dia kena mengaji Bapak-bapak Lepas Dia Telat mata pang Kan Nak Kuah Kuah Kuah Kuah Mau hidup Titah Titah Titah tita. Boa besar sikit Tuning Tuning Tuning Boa tu Kena kopi Tuning Tuning Lepas tu tuni atau warning, warning mana nak tahu. Tapi dia guna kabunlah buat dia. Ah tak ke akhir dia dipenak. Jadi moyak jadi, kata, kalau saya bila kata sama ni, ambil pada beranak, lepas tu, lepas tu, lepas tu. Bila kita bertemu dengan kebenaran. Al-Haqqir Rabbik. Kebenaran daripada Allah. Kebenaran datang dari Tuhan kamu. Kebenaran tak ada lain. Terus hari tak temu Ano kita nak hari tak temung. Nah, noki Mekah thay ke menara tak temung. Neu thay ke menara di Marida tak temung. Tak temung menara. Kemenara ni rafik daripada Tuhan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Patut dak Mas? Di dalam Al-Quranul Karim. Selama mana kita tidak berdekat diri dengan Quran eh. Tak hale, tak hale. Saya nak bawa satu ayat dari surah Al-Mu'minun. ...alini mengakur. Alini mengakur ini... ...talfah wujuh hahumunar wa umfi haqalihuh. Dia bakar, dia dengan api mengakur. Lepas itu, ...muka dia hutuk. Muka hukum, saya takut, tak hutuk. Kesalahan yang dia banyak ini. Bila masuk mengakur itu. Kesalahannya dia, sepia-sepia. Tak kena banyak, panjang sini patu dalek ada berjurit dengan aku sakit sakit sakit sakit dah enap sakit lagi Allah Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukdzibun Adakah di dunia dulu ayat-ayat aku itu ayat-ayat Allah telah dibacakan kepada kamu tapi kamu membakit bahawu tapi kamu tak saya terima tapi kamu tukdzibun mendustakan ayat kami Jadi noya Buku besar Ki besar masuk dengan aku niu? Ayat Al-Quran eh, Siapa dah dia Tapi tak mampu Tak sih pada Al-Quran Al-Karim Itu ki besar Allah Tapi Saya nak cuba kita Make case Nak ajak pun kita pakai make Kita ada hal ni Seperti hal ni Beranok Bata situ, situ situ Situ situ Bila kita berjumpa dengan kebenaran Bila kita masuk kenoi hidup Bila kita kita betul dengan kehendak Allah dalam hidup kita. Saya tak fikir, selepas saya baca tafsir 45 kali lebih ni dah. Allah, betapa teguh banyak aku tak tahu sebelum daripada aku dah baca tafsir. Banyak-banyak-banyak. Aku tak rasa aku tu, tak rasa aku baca bi Allah oh, walan. Kita lebih kemah, lebih dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Tauhid hey, Rasulullah. Mek pada Quran. Eh. Iman Rasulullah. Mek pada Quran. Eh. Panggil dia. Tengok si Quran. Eh. Nama yang hey, orang. Okay. Nama yang hey, orang okay, buat. Allah. Tinggu siapa? Kita kan tinggalkan Rasulullah. Masa Rasulullah tak ada lagi sepat 20. Masa sahabat tak ada lagi sepat 20. Masa imejah berkata. Eh tak ada lagi sepat 20. Kan tuis sepat eh, 20. Tak, tak hidup lagi. Kalau kita berpegang kata sifat 20. Perlu lah kena Tauhid. Hey, nanya Rasulullah. Kalau siapa orang yang kena tahu, eh, dia kena ambil sifat dua puluh. Nyanyi, Mishba'in. Kerana Mishba'in hidup masa tu, tak semua lagi. Tak ada lagi. Tua sifat dua tu. Lepas tu kita nak kata, siapa betul. Nak kata Rasulullah betul ke, orang pakai sifat betul. Kita mikir mudah-mudah. Nah, dia tak lagi dah. Dia kena betul Rasulullah. Dan Rasulullah Kau datang Untuk jadi tuaya Jadi contoh Para Rasulullah Kau datang mana Bila yang tahu Yang betul Daripada Al-Quran al karim Ya bina Sahabatnya dengan Al-Quran Kena betul tahu Mak mung Apa yang betul Mak tahu Sahabatnya dengan Al-Quran Al-Karim Kita akan situ Akidah kita nak betul Kena dengan Al-Quran Iman kita nak betul Kena Al-Quran Taurik kita nak betul Kena Al-Quran Ibadah kita nak betul Kena Al-Quran Aswad kita nak betul Kena Al-Quran ini dia orang ikhlas, orang berilmiah, jawablah itu. Apo Allah hantar Al-Quran lagi. Lepas kita tak temui segi, tak temui kita pun Al-Quran. Lepas tu mari kita hantar, ni saya betul-betul buat dahlan. Mungkin bagaimana dengan aku? Aku dah pergi kuliah. Dia mesti jawab. Dah pergi apa? Dah pergi buat halakuh Al-Quran. Al-Quran yang siapa? tak ada. Hai, bapaknya lah. Halakuh Al-Quran ini. sesak. Dia ada pelak Dia minta Eh Ustaz Gana boleh sesak Bagi itu Al-Quran ni Faham Faham tak sesak mana Dia buat Al-Quran Dia belajar Al-Quran Dia sesak Faham tak sesak Saya nak Faham tak sesak tu? Faham tak belajar Al-Quran Tak sesak Faham tak kenung Dengan Al-Quran Tak sesak Faham tak tidak berpadu tak berpandu Pada Al-Quran Tak sesak saya tanya dia klik. Eh, tak apa nak cik mula-pula. <laughs> saya mula-mula. <laughs> dia tanya saya. masa itu. Tanya... Dia okay. kelima reyak. kita Kalau lah kita gede kacang, belajar kerok, kerok, ketik, apa-apa, apa-apa, beramai, apa-apa, ramai. Nak jadi sesat. Pasal, royak dia. Klik tanya mula-pula. Kita tak betul? Bila? Dia takut sesak dah. Bila kita tak betul? Kita tak kenal dari hidup kita bila? Masa nak kena, nak kena. Ni kena ambil kebenaran daripada Allah. Nah, kena dididik, dibina. Dengan Al-Quran dan Al-Karim, yang suruh Nabi SAW, berapa ayat dah masuk nak kita, kita, kita ketinggian, kita, kita, kita beramal. Berapa ada Nabi kita dah beramal. Akhirnya, okay, kelihatan oh, banyak pun. Akhirnya, dia marilah. Tak perlu okay, ya, mari. saya tak kata dulu. Eh. Akhirnya, okay, nah. oh, bertanya, kita betul bila? Dia nak nyawa <laughs> betul -betul bi kita betul. Dulu kita takut besar untuk grup N. Kalau kita betul dah cuci, pergi akhir dah kita betul kena berlakon tu. Ah, terbaik tu grup L lah. Kita start. Ah boleh kira. Ni buat tanya kita betul betul Mai awal lah. Apa betul nak apa? Betul, -betul? agama tu. Itu bukan di agama. Ayah agama Islam tak mari agama. Ayah agama Islam mari ilmu. Nak ilmu. Ilmu habun al ilmu betul. Ilmu benar, mena mana? Al-Quranul al Karim, Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. itulah dia. Maka orang okay, munafik ni hendaklah kamu beriman dengan Allah. Ha, uh, orang okay, kata dia, "Hendaklah kamu beriman." Aku bimis, Puk, boda. Puk, boda. tak pernah tipu bodoh-bodoh dah. Tak dengar aku. Wei, aku beriman aku tak tak tipu tu. Oh, ya tuduh. Ya menghina kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Maka ketahuilah sesungguhnya Mereka lah orang yang bodoh Ah, ni cowok sendiri kau yang sedap kita Habis itu sedap dengan kera'ah Kalau tak ada kera'ah Orang okay, munafik kata Fua hmm, tu boleh imin bodoh tu kan okay. Kalau Fua tu kata tak tiba tu kan buah tu kita Allah maklumat Dau' pun sungguh Munafik tu bodoh ala innahumus sufaha walakin la ya'lamu ur-munafiqun tulah yang bodoh orang yang tak fitrah tapi fu az tadi tak tahu tadi dia bodoh dah ah habis dia tak fitrah kata dia bodoh dia tak sahih kata dia jahil hmm kita tengok di sini Abu Ja'far ja we penafsir ayat ni dia kata orang lah. orang jahil semua dalam agama mereka dia berasa, orang yang tak serupa dengan agama dia, mudah. Agama yang begitu betul. Maka Allah Mahirat kata, mengikut Abu Jafar ja Tafsir kata, Orang munafik itulah, orang jahil sungguh dalam kerusi agama. Tak tahu ke apa agama dia. Mahirat Allah, berdua kali. Mahirat Allah, berdua kali. Mahirat Allah, berdua kali. Betul agama dia. Tak jalan. Tulah orang jahil sungguh. Haa, ni mengikut Abu Jafar ja kata. Dan orang munafiqlah, orang yang lemah otak sungguh-sungguh. Lemuh pendapat di segi ati kot pergengir dia. Di segi email dia. dok syok-syok ragu-ragu dalam urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ha Rasulullah dia di i'ah i'ah. Maka tu dah ada bodoh semua. Ah, Haa tu. Alainamuhu sufha' walakilla ya'lamun. Taib ayat yang... Ya. Wahai Wa mereka yang aman, ya, di yang aman, wahai mereka yang aman, orang munafik yang ah uh, yagi semaya semagih orang napa lah payah kat napa target ni ah subuh gelak lagi eh dia tak gerah uh, kalau mo rek orang napa melako yagi ngene ngene tok cu cu dak weh dah pin napa tadi semaya ni pangkat kamu munafik jadi yagi apa yang beri meh tadi kau aku beri meh aku beri meh kau mo ah yagi dengan beja eh hey, beja aku ni beri meh kau beja dia ya, dapat ya, urakah dah. Aku beri email kamu. wai waik urakah. Mana? Ah, tapi tapi waidah khalau ila syayatinim qalu inna ma'akum. Apa bila yang pergi berjawab dengan orang Yahudi? Ada setengah tafsir kata apa yang pergi berjawab dengan musyrikin. Dia kata. Tak. Aku bersama dengan kamu. Hei orang Yahudi. Aku suka bersama dengan kamu. Aku kira bau ni. Nah, kau bau ngan dia mutu tu, kalau muda aja aku bau. Kau bersabar dengan kamu. Wah, tidaklah kau latihan aman. Kalau aman, wah tidak kalau tidak saya tinian kalau inna ma aku, aku bersabar dengan kamu. Bawak dia pakai berime, nih aku berime. Bawak dia pakai musikin, aku ya pakai musikin dia dia apa ngaya udi aku dari kamu ayah moyedi kamu musyriki Aku yahudi patu mun nak baik agak beri email dia kita sayang nak buka sayang Umar dah dia kata innamanah mumustahzi'u aku macam buat Allah panggil tu ya Aku bahau hawi itu. ya aku yang kata aku beri email patu aku bahau ke ismail aku buat buat bahau itu patu tu ah cerita dia kemudian Allah Allah yastahlihum bihim wa yamudduhum fi tu'yanihim ya'mahun Allah membalas Allah memperolok-olokkan mereka pula ah sampai balas dia buat perolok dengan Rasulullah dia buat perolok dengan sahabat-sahabat Rasulullah maka Allah balas Allah olok-olok pula ha, dengan orang munafik dan Allah membiarkan mereka merapo-rapo dalam kesesatan yang melampaui batas itu ah 12 penesat saya muta pergi hut pergi honi pergi honi kena kena sesak zin bukan sahaja jalan. sesak dalam kehidupan agama mereka tu tak sungguh tu uh, jadi dia tidak mendapat hidayah daripada Allah tidak mendapat panduan daripada Al Quranul Karim dia tidak mendapat apa panduan daripada hadis Nabi saw maka itulah dikatakan hmm, orang oleh sesak haus tunggu apa tu bukan kata orang tuo kerana sesak dah kali oh tak tuo kerana sesak oleh tinggal al-Quran sesak. Oleh tidak mendapat hidayat al-Quran dan sunah Nabi SAW, itulah sesat Sebab kalau Nabi kata, aku tinggal kepada kamu dua kali. Selama mana kamu berpegang teguh dengan al-Quran dan ada Nabi dua kali aku tinggal ni, kamu tak sesak buat selama-lamanya. Patut tu kamu, kita maka dia kata, baik turutlah al-Quran sesak. Berlangguan dengan Nabi, berlangguan dengan Allah SWT. Allahuakbar. Dia tak atas sesak Dia tak kata sesak Tunggu-tunggu eh, Tak pada dengan kita Kroen-kroen ni bukan, bukan biasa Kita boleh sama ada Di ni tak pada Kalau kita pergi Berpergi sungguh Kata Kroen Tak pada dengan kita Kalau sebenarnya Kita menuduh Allah Kita tuduh Allah Allah tak pergi Tak ada. Orang-orang no, semua bakat turut Kro'el. Orang turut Kro'el baru kenil. Tak turut Kro'el jadi sesak. Pohonnya buat Kro'el ini, Oh, siapa kita tak padah? Allah. tu, tu cerita tu. Kalau siapa yang kata berpegi tegur, Kata Kro'el ni tak padah dengan kita, Maka itulah orang yang menuduh Allah tidak bijak. Oh, tak bijak Allah. Okay, yang tak ada gamut, Sungguh bayar jadi ustaz, Mengajar. Yang sebaik kosak, Bawa kelas 10, tu kita kelas 1. Tak ada. Kita kelas satu. Meriah berkata kelas puluh. Eh tak pinjak. tak pinjak ni. Oh alih ke. Terpaksa tanda. Tak pinjak Allah. Padahaya oleh Atas Hudal Linnas. Jad Ramadhan al-lazhi unzilafihil Qur'an. Hudal Linnas. Mulai Ramadhan mulai turunkan Al-Quran. Qur'an mana? Qur'an yang nak beri petunjuk kepada semua manusia. Semua manusia ni. Kita pun manusia juga. Kita Afrika manusia juga. Orang Arab, manusia juga. Orang hidup semasa Rasulullah, manusia juga. Orang hidup semasa kita, manusia juga. Semua manusia, Allah atas Al-Quran hari untuk nama jadi Hudan hidayah. Kita malah kata, eh tak pada kita. Oh, nyanyi Allah. Patu, kalau kita dah kata, payah nak payah, payah nak payah. Allah ya'i kala, ayah tak payah kari dia boleh. Kami mempermudahkan untuk memahami Al-Quran. Kami mempermudahkan bagi manusia yang nak pahit Al-Quran. Oh, Tuhan. Ya, rak Raka pasal itu. Dia kata mudah pula. Dia ya, suruh turuk Al-Quran. Ittabi'uma'u zila'ilai'kum min rabbikum. Dia ya, ya, berima. Mungkin turuk Al-Quran. Mungkin turuk Al-Quran. Kalau Allah atas kepada kamu. Walatatabi'um min duni. Kalau lihat. Mujayitukah lain. Jaya tu lain. Jaya turuk lain. Kena turuk Al-Quran. So, yang bertanggung dengan Al-Quran. Mujayitukah. Muka turun-tua eh. Oh, zolim Allah. Suruh kita turun-tua Buat turun-tua eh tak ada dengan kita. Apa kata tak? Tak ada dengan kita, kurun Jadi kalau siapa kata tak ada dengan kita tu, Orang okay, berlawan tu. Nga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kata pada. Mudah nak pahit. Kita kata tak ada dengan kita. Allah. Kesiat. Apa hukum? Allah ma'alam. Apa hukum nak jadi balas manusia? Kita serah pada Allah lah. Tak tahu dia nak kata. Tapi kata-kata macam ni, ialah berlawan dengan Allah SWT. Allah kata mudah, kita kata payah tak pada dengan kita. Allah kata semua manusia, aku kena turut Al-Quran. Kita, orang awam ni, wajib sesak kalau turut Al-Quran. Allah Akbar. Tak tahu lah. Nah. Allah ya stahriubihim wa ya fitu fituh yanihim ya nak yakin sekali ulaiikal ladina astaru ad-dhalalata bil huda okey pasal itu sane okey beli kesesatan dengan huda huda lekot tak dah dah dah dah bo buat kesesatan sat ah mai kepun lim lim beli emek kesesatan biar lebih huda demo tukar tukar di antara huda dengan kesesatan Ambil huda lepapung, ambil kesesatan keruk boleh gocek, boom kemile. Tu dia. Kereta gitu demon ni balas ke sana tulah. Istag baladat bil huda. Jakwar dia dalam tafsir kata iaitu tukar iman dengan kufur. Tahu iman dung. ambil kufur mai bakar. Auqutud dalala wa tarqul huda. Ambil kesesatan mai pakar. tinggal huda, tinggal hidayah Allah SWT. Istahabud dalalah ala al huda masalah ni belaka tu. Masalah <tuk> allazina istahabud dalalah bil huda, istahabud dalalah ala al huda, kena kesesat dia ke, di kat data hudan. Katbu wasaq Allah sucok, kat Allah senang. Kalau sepakat hudan, hani hudan daripada Allah, hani nak no. kena tawai hebat. Tawai hebat. Kalau minta ya Allah, bagilah kami menang ya Allah. Tambahkanlah takwa kami, Ya Allah. Perdekatkanlah iman kami, Ya Allah. Ya Allah. Amankanlah kehidupan kami, Ya Allah. Sembuhkanlah penyakit, Ya Allah. Hmm. Apa yang baik? Eh, oh. asab sana. Asab sana. Asab sana. Asab sana. Asab sana. Asab suar. Perhatikan. Segar. Ini kita dia. Hak tak kena. Kena. Kalau orang sesak. Suka. Seronok. Kalau ya yang tak kena. Allah. Allah. ...hati-hati. Kalau kita buat lama-lama dah. Jangan lama-lama dah. Kami sungguh. Mari lawak buat orang ni. Mari buat eh, kerajaan. Sekapung. Lima ogen. Lima ogen. Dibanding-dibanding. Mari lah Subuh sesak kali. Kalau kata. Mari makan buju gubur. Ujau gubur. Nung. Duit jalan ke hari-hari. masuk angkat tes. Sama kali dapat orang ni ni. Allah ista'habul dolah al-huda jillah. Ah manusum makafru maksudnya alladin terus dolah tabir huda. Orang yang beli orang yang tukar, apun ah, tukar tukar huda yang kesakat, ia kata ah manusum makafri. Ia berimedah. Apa dia tukar jadi kafir? Berimim berarti jadi kafir. Allah saya dua orang dah. Saya jepok budak, budak muda. Beci kepada Islam, kena kepada kafe. Bukan kena kepada kafe. Tak kena kepada Islam. Beci kepada Islam. Dari seminggu lepas ni. Dia kena ke bakar. Klik mari. Islam, kaya gitu ini. Tak boleh kotor, tak boleh kotor. Tak boleh. Oh tak boleh. Islam, tak aku Tak mau. Dah Islam. Pada menda paya kata, ya gila. Dia perakap tu, tu tak mau. Beci kepada Islam. Susah. Menyusahkan orang. Dia mungkin met perang lagi sok ingat sok so, pergi sok pergi tak boleh aku ya ya ya buat met ham perang Dan, perang lagi ya tak aku tak lagi lupa aku tak mau isle, aku seles aku pusing bodoh seles oh perang peraturan tak lengkap ya itu cara sebenarnya bebas kita gitu. ada kerajaan ya, ni anak bangka tak boleh bebas kisi-kisi apa ya betul dasar Pak kau kan dasar hak kemuang kau tak kalkulasi pingat merap kenapa pingat benar-benar anak kut mai pingat benar-benar dasar dia ni dasar kebebasan Hak kita dengar dah. Satu dasar al-wujudiyah yang diciptakan oleh musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Nak menyesatkan orang Islam. Nak menegakkan kebebasan di atas dunia. Nak menegakkan kesamaan di atas dunia. Patut? tu. Hak ni, ya tak Islam lalu Islam tak jalan. Tak bebas. Nah, orang tu tak boleh. Hak ni tak boleh. Minum arah tak boleh. Dina tak Islam. Ah, ya tak bebas. Haa, tak bebas. Orang bertinu. Terutama orang tina dalam Islam. Oh, nyanyo. Di, dihina, ditindas oleh perempuan. Tengok. orang oh, jatuh boleh sapa-sapa. Dia tak boleh. Dia lagi bersaka. Jatuh wafzir. Dia sekejap. Biar lagi, lagi ke mana? Kena minta izin betul lagi. Kalau laki tu tak kena minta dengan betul lagi. Nyanyo orang tina. Sebab itulah lah. istilah kebencian, Islam. kamu, Dua orang dah. Dua orang dah. Allah. Wah, ini tukar. Tukar. Iman kepada kufur. Ini kotang. Hasil pada kotang tu quotong daripada al-Quran dan quotong daripada apa ni sunnah ulaikal ladzina taqaru dalalah ala alhuda demon ning yang maksudnya ulaikal ladzina taru dalalah ad-dalalah bil huda ni mereka itu orang yang pilih dolalah tinggal huda sebut rata tak kenal huda dalalah sesat je dekat kalau huda tak tepi tak tepi tak tepi bukan kalau tak tepi dia tunduk sudah siapa yang beramalkan hodanya tunduk gelap gitu, gitu gitu gitu Allah tafsirnya mudah benda napa rupa deh benda napa rupa realiti waqi'i di hari ni akhirnya fama rabihat tijaratuhum kita kan ingat kita tak menang tu hari ni <tuhun> ni manusia serumu dak ta dunia ni duk menegor duk menegor dengan kepala mudah, tun tunha Allahu ta'ala Allah hui tuntun kepala modak kepada manusia untuk nak menegak dunia ni, Sama-banyak laku. Sama-sama 24 j. Ni modal, kepala modal, Tuntun. Tuntun -tun, kepala modal untuk kita menegak atas dunia ni. Iaitu Allah hui. Semua, hamba'ya semua. Iaitu 24 jam. Orang boleh kerja banyak, sehari-sehari boleh baca keraya habis sejuk, boleh ziarah. Orang boleh imbadah, boleh semayah tahajud, boleh mengajar, boleh tu, boleh ni. 24 j. kan? Orang duduk sajo, sajo, sajo maka. Tidur. Saja, saja, saja. Pakai tidur. Lalu pagi juga saya ikhmat. Kalau mudah dia. Allah. Maksud saya ingat. Siapa lapu, siapa budi negara. Orang keluar kita, we, Kakak kita seputar. Buat muda Kita pun sejuta. ada kita pun sejuta. Saya banyak jauh saya balik. Kita pun turut negara. Sejuta, sejuta, Kakak kita, Yang turun boleh turun. Boleh neng, turun waktu, turun waktu neng, sejuta tu turun modal habis. Buat orang buat banyak je. Ya guna habis. Sejuta tadi, tentu buat turun modal. Melabas takat sejuta dia, setahun. Kita turun modal, masuk cek, satu-satunya hari, pulak. Lepas tu, satu ribu, kita pergi berjalan, kita kali. Haa, satu ribu lagi, buat apa? Kita beli hari yang makan pakai dulu, setelah hari, wah, hari kali, waktu beli kali. Pakut saya lagi, jadi, jadi, juta, terhadap kita, itu apa kita kita modal tadi, 100 ribu yang kita guna lontun. Pakut saya, terhadap lagi, kita kena ambil di jim. Allah. 24 jam, Pakut saya, kita masuk sebagai tuntun tadi, Pakut saya, boleh menang. Lepas Patu. Wiri lepas murid tu, tak ada hambur dah. Nak lepas dah. Tak lepas dah. Lepas tu, mai Isya 10 minit. Subuh 10 minit. Isya 10 minit. asar 10 minit. 50 minit. Al-Quran tak nak baca. Ngaji pun tak. Ngajar pun tak. Di ziarah Allah rupa-rupanya dalam masa 24 aje tu sebagai tuntung kita lima puluh minit ya kita guna untuk beribadat kepada Allah. Kita guna untuk faedah diri kita. Hak 2 jam 10 minit lagi free. perintah gerak dok buat. Kalau free saja hangok lagi. Tak nak lagi titik lok pula dah. Hmm mamak tu. Munapoi noh mamak tu? Tak berurai. Ya? Oh, deris tu. Kalau berapa ada tak gerai. Ada pun. Saya butuh bila-bila juga. Bobek, bobek, bobek. Oh, ni orang panggil kata. Boogie besar negara kita. Sebab itulah. Fahamai robi hati jeratuhung. Mata robi selidani tak biaya negara dia. Tak labuh negara dia. Dia tak labuh pergi lah dah. Sebab kenapa tak labuh. Tak labuh ke mana dia? Tahok apapun ke tah hudah ambil ke sesat. Hudah tahu dia, dia beli mai sesat. Tahu dah mai sesat. Wa min al-jamaa'ah ila al-firqah. Lagi melabuh ke mana? Dok le jamaah, le satu perhipun ni. Ah jadi firqah. Wa min al-amn ila al-khauf. Daripada ke aman ni, ah bagi bertakut. Daripada sunnah kepada bid'ah. Daripada tauhid kepada syirik. Lagi melabuh ke mana? Negar pasal ni. nego nego ni kalau kita boleh syarih ubah-ubah, pokok tu kata. Oh, jadi Tauhid. Oh, labuh Kita negar. Jadi, lebih di'ah. Lebih di'ah. Tukar, tukar, tukar. Bisa, beki, beki, beki. Jadilah sunnah kita yang kita suka. Daripada suka pada bid'ah, pada suka sunnah. Ini agak labah. Ni sebut tahap bida'ah. Oh, secocok. Kena. Habib ponta. Habib leking. Tak apa. Bisa tak boleh. Pelai ibu tak apa tapi kalau jawa sunam dah mudah je, tahu tak? Tahu muka kering, Allah ni saya tak ada ya Lagi lain ni, orang lain tak? saya tu Kalau jauh belum sunat sunat sunat, tak panggil Oh tak, dia tak ada masalah gitu Dia ini. dia mari kerja tu, nak jawab tu Jadi dia jadi macam Kalau dia melayu, awak melayu, awak laiso, Gila! Yang berlapai. Ini ya, apa? Haa, kerja rubu, makan-makan rubu. Berhenti habis kerja lain. Seronok, seronok. Buat apa? Dia telak mata, tengok bahagian benda. Buku buku, buku telak mata tengok benda malah tu ni, eh, satu macam juga. Dalam al Surah Al-Mubin uh, Mak, Maksud dia, Aku tidak pernah dengar. Ok, cuba aku kata bahagian ni. Ah Dia sakit ke dia Aku tak biasa dengar lah Pak Nabi ni kata ni Aku nak keteruk lah mana Tak biasa tengah ya ni uh, Iaitu dari Surah Al-Mu'minun Wa qalal malau lathina kafaru min walau sya'allah Walau sya'allah walau sya'allah walau sya'allahul Gitu. tak ingat. Tak apalah. Aku tak Orang Tuhan tu tak berusaha buat apa dengan ni. De? Haa, tu adalah sangat besar. Sebab lah, kita ada bimbang. Haa, kalau kita berpergiat teguh dengan apa yang kita biasa buat, biasa tengok. Dah biasa dengar, orang Tuhan aku kata. Haa, lepas tu, mari belaga hari Nabi, kita tinggal deh. Mari belaga dengan sunnah, kita tinggal sunnah. Mari belaga dengan sunnah, kita tinggal kerajaan. Tak suka dengan orang Tuhan tu. Orang Tuhan aku tak biasa kata balik ni. Tuk-tuk tu tak biasa kata ni. cerita ni, siapa pakai makhih yang kena ada, biasa ni. Ambil barang-barang masa salam, minum lagi. Hmm. Amir Masa Nabi Nuh Awal-awal dunia Nabi Nuh ni Haa siapa kering Sapa kermak Ada cerita pada ni Kita kata Aku tak leh terima Walaupun benar kanung Aku tak bisa dengar Orang tua aku kata dah aku tak bisa tengok Orang tua aku buat Haa Cuma Kita tulok Orang sedang tukar. Ha, training Dia tukar Haa Tret ni Dia mahu ni sedang Buah habis running, Dia ambil balai pulak Mereka sedang Nak sedang dia tukar Kita tulok Kita tulok, cerita tulok wa ma kanu dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah, puan ini, tak ada hidayah sampai bila rasa. Walaupun dia mengaku katanya kena, kena kena orang lain tak kena. Hakikat sebenarnya wa ma kanu muhtadin. Nah, apa? sebab kenapa? Sebab dia tukar tu. Pegak aje tukar. Tukar ambil ke syatf hingga a uh, hudan. Ambil bidah, tau sunnah. Allah. akbar. Ambil ciri tau tauhid. Tauhid dah, dia kata. Tapi dia tauhid, dia tauhid tak ada sirik. Tapi saya kata dah. Kalau tauhid sungguh, dia sirik tak ada. Ini kenapa tauhid, dia mengapa? Boleh tauhid gitu, begini, begitu, begini. Tapi sirik tak boleh kelipar. Tak boleh jadi. Dia malam mana? Dia mahu Tuhan. Akhidah dia, tauhid dia lah. Oh, dia mahu Tuhan sedak, tauhid oh. Tauhid lah, no. Sirik buat juga tauhid sirik. Kalau ada tauhid, tak ada sirik. Ada sirik, tak ada tauhid. Cahaya apa itu ni? Cahaya kuning. Kuning. Kalau kita nak kata ni, hitam. Uh, jadi, dua kuning hitam. Tapi sun ni, ni, kita nak kata, eh kuning biru ni. Tak boleh kata. Yang kuning dah ada biru. Tak ada lah. Dan cahaya apa? Eh cahaya putih hitam. Apa putih pun dah, hitam pun dah tak boleh ada. Dia tak ada hitam, dia tak ada putih. Dia shiri tak ada tahik, dia tahik tak ada shiri. Dia tak apa, tak boleh. Tahik tak begitu, ini sedap, kata gitu gini, gini, gini, gini, gini, adalih, gitu, gini. Apa, kita mahni tak kubur juga? Ada. Tahik, gitu, gini, gitu gini, kebegai, agak, agak, agak, gata. Abimak, dia tak masuk. Tak ada lah, aku tak tahik. itu, dia tahik tak ada shiri. Ha? dan syir ta'ata itulah dia <tuh> wama kanu ah, mereka tidak mendapat hidayah orang munafik tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala ya wallahu a'lam wa astaghfirullahi walakum wa lisa'il wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim assalamu warahmatullahi wabarakatuh <tuh>